Di dalamnya hutang di aplikasi pinjaman uang online. Oke, hari ini aku juga pengen mengingatkan kembali ya, bahwasannya channel YouTube Info Pinjol Terbaru tidak meninggalkan dan tidak memberikan nomor handphone atau WhatsApp apapun. Jadi, berhati-hati dalam bentuk penipuan hari ini yang mengatasnamakan channel YouTube Info Pinjol Terbaru. Tetap waspada, ya kan? Walaupun hari ini kita sedang bermasalah dengan aplikasi pinjol Kita harus tetap cerdas dan jangan menjadi korban penipuan lagi Oke okay, baik, pada video kali ini aku pengen memberitahukan Bagaimana cara menyikapi ketika aplikasi pinjol legal OJK Yang memiliki status terdaftar dan berizin melakukan konfirmasi kepada kontak darurat nah sebelum melanjutkan permasalahan ini aku pengen mengajak dan mengingatkan semua aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK yang sudah memiliki status terdaftar dan berizin bagaimana kalau seandainya ketika si peminjam ya kan memasukkan kontak darurat tanpa seizin si pemilik nomor ya? Seandainya aplikasi pinjol legal OJK ini juga ikut mengkonfirmasi dan mempertanyakan apakah memang boleh nomor saudara dijadikan salah satu kontak darurat dan seandainya si pemilik nomor memberikan kode lampu hijau iya ya silahkan baru dicairkan jangan seperti ini toh hari ini si peminjam juga tidak memberikan kabar kepada kontak darurat yang dicantumkan. Nah, tiba-tiba hari ini ikut-ikutan diingatkan untuk melakukan pembayaran. Ini jelas akan mengganggu kontak darurat, ya kan? Yang sampai sejauh ini sebenarnya tidak tahu menahu tentang pinjaman online. Seperti ini rekamannya. Dan nanti akan kalian simak serta cerna dan kita akan menjelaskan satu persatu seperti di rekaman telepon ini. ini dia. silakan disimak. Halo. Halo. Selamat sore Pak. Iya sore. Ya mohon maaf sebelumnya Pak saya april dari teleponnya sempat terputus ya Pak ya. Benar. Ini mohon maaf. Uh, uh, tadi bagaimana Pak untuk uh, responnya? Kita sudah pernah sampaikan karena hari iya. ini saya cukup merasa terganggu ketika terus dihubungin atas nama tagihan yeah. jadi yeah. kita konfirmasi kepada yang bersangkutan katanya mohon dicek terlebih dahulu udah oke kita sampaikan deh yang saya pinta nih untuk pihak aplikasi jangan lagi dong hubungin kita Mm, -hmm. maksudnya dicek, dicek lagi itu dicek apanya ya Pak, mohon maaf. Ya, guanya juga kagak ngerti Mbak, dianya disuruh ngecek ngecek kapan gua juga kagak mengerti, jadi ya. Mm Heeh. -hmm. maksudnya ini Bapak, uh, Bapak menghubungi Bapak, melalui apa memangnya? Melalui Mutu Mut. Melalui apa? Mutu Mut. ketemu atau dari WhatsApp atau itu gimana bapak? Langsung ketemu atau? Langsung ketemu dengan? Bapak. Lagian ada yang gua WhatsApp juga, tapi ya responnya gitu. Mm Heeh. -hmm. iya. Maksudnya gini apa ya? Bapak? Di sini yang mencantumkan nomor bapak itu kan bapak? Kalau nomor bapak mau dihapuskan dari aplikasi? Kita tolong aja sama bapak ya, jangan cantumkan nomor bapak sebagai emergency kontak. Apalagi beliau mencantumkan nama bapak di sini sebagai saudaranya dari beliau, bukan sebagai temannya. Ya, itu kesalahan siapa ya kira-kira ya? Iya hmm, bapak di sini yang mencantumkan datanya tidak valid pak. Terus pihak aplikasi kenapa nggak ngecek itu valid atau enggak? Ya, iya kan makanya di sini saya konfirmasi ke Bapak. Bapak kan kenal nih temannya dia. Iya. Jadi ya. tegaskan aja, Pak. ditegaskan aja kepada dia ya, untuk segera selesaikan bagian ini dan minta dihapuskan nomor Bapak dari aplikasi dia. bisa Pak, hapuskan nomor Bapak dari aplikasi dia. Lama-lama nanti saya bisa marah loh kalau terus tur seperti ini. Iya mm, minta tolong aja Bapak, Untuk hapuskan nomor Bapak Jangan cantumkan nomor Bapak sebagai emergency contact. Sejauh ini kan kita layanin nih Minta disampaikan Sampaikan, ya, kita sampaikan. Nanti lama-lama saya juga Habis nih kesabaran saya Kalau terus-terusan dihubungin seperti ini Iya makanya Bapak tegaskan kepada bapaknya, Segera bayarkan tagihannya Ya minta hapuskan nomor Bapak Dari aplikasi Ya karena ini kalau misalkan beliau belum ada lakukan pembayaran, ya ini sistem akan otomatis menghubungi terus Bapak. Saya merasa dirugikan loh Iya, <saya> ya, Bapak kalau misalkan mau seperti itu, Bapak disampaikannya kepada Bapak. Ya, karena yang mencantumkan nomor Bapak itu beliau, bukan saya. Jadi kenapa nggak Mbak hubungin saja dia, tanyakan kenapa nomor saya yang dicantumkan? Kalau saya bisa terhubung, saya nggak akan repot-repot Pak menghubungi Bapak, tadi ya. Tadi katanya kan di... tidak bisa. tadi katanya di WA masuk. Coba tolong kasih tahu sama dia bahwasannya jangan lagi cantumkan nomor saya sebagai kontak emergensi beliau gitu. Oh. Gak ada respon pak, gak ada respon Kalau ada respon saya juga nggak akan menghubungi bapak ya Tiap hari pak saya whatsapp beliau ya Tapi tidak ada respon, tidak ada balasan dari belakangnya Terus apa yang mau saya bicarakan dengan beliaunya pak? Ya setidaknya kasih aja dia kiriman bawasannya Jangan lagi nomor saya yang dicantumkan gitu Disitu ya, nama, Di nama saya siapa dibuat? Kenapa? Disitu nama saya siapa dibuat? Di sini cuma ada nomor telepon sama hubungannya aja selaku siapanya, Pak. Tidak ada nama. Kan biasanya tidak ada namanya. Mm -hmm. Biasanya enggak. Di sini hanya tertera untuk nomor telepon dan hubungannya aja selaku siapanya dari beliau. Berarti nanti itu debiturnya bisa nih dong. Kalau untuk nama mm. kita enggak di makanya tadi saya di awal konfirmasi terlebih dulu ke bapak, bapak sampaikannya bukan saudara laki-laki, bapak saudaranya. Laki -laki ya eh berarti kan kenal bapak sebagai temannya kan? Kakak, ini yang nelpon itu udah banyak ke gue, kakak. Buat ntar lama-lama nggak -lama hmm. bosan loh kalau begini terus. Ini kan iya. gua masih nelpon Yowin. nih, gua lagi riang-riang ah. hati nih buat ngerespon kayaknya mbaknya juga masih cakep nih ya kayaknya ya maksudnya udah, ya udah sampaikan aja Iya sampaikan aja pak tegaskan aja kepada ya, saya bapak saya tidak punya wewenang kita. saya tidak punya wewenang untuk memberikan ketegasan kan dari awal tadi katanya minta tolong disampaikan bukan minta tolong bukan ya udah ya, ya udah kalau gitu ya berarti di sini bapak siap untuk dihubungi terus pak ya kalau misalkan dari bapak pembayaran ya, ya ya nanti saya belum semua para. ini nomor ya, ya. ya silakan ya ya udah disampaikan aja kepada bapak. terima kasih selamat sore oke baik ya itu tadi rekaman dari salah satu aplikasi Pinjol Legal OJK Yang meminta untuk menyampaikan pesan It's okay ya Debt collection dari aplikasi tersebut gua udah apresiasi Karena beliau juga menyampaikannya Sudah cukup dengan nada yang tidak terlalu membentak-bentak Walaupun beberapa pesan yang mereka ingin sampaikan ke kita itu Kita disuruh menegaskan Kita disuruh menyampaikan pesan apa hubungannya dengan kita yang hari ini tidak tahu menahu tentang permasalahan tersebut ya kan terus seandainya mereka menyuruh kita untuk melakukan penghapusan daftar kontak darurat yang mereka cantumkan walaupun tanpa sepengetahuan kita bagaimana mungkin ya kan ini secara tidak langsung sebenarnya ketika dipahami perintah-perintah dari debt collection ini mereka mau kita yang menghubungi teman kita tadi, mereka mau kita yang menyampaikan, bahwasanya uh, mereka berharap kita, menurut asumsi pribadi saya, mereka berharap kita akan marah kepada teman kita yang hari ini sudah minjol di aplikasi tersebut. Jadi untuk kawan-kawan yang sedang masalahnya se sama seperti ini, kalian bisa mengikuti cara dan langkah-langkah tersebut, ya kan? Yang penting kalian uh, jelaskan saja kepada orang yang hari ini kalian masukkan nomornya bahwasanya hari ini aplikasi-aplikasi pinjol baik yang legal, apalagi yang ilegal ya kan. Yang ilegal itu sudah pasti mengotorisasi kontak kita. Mereka akan meneror semua kontak-kontak penting yang ada di handphone kita. Jadi cara menghadapinya itu cukup gampang sebenarnya. Apalagi terkait tentang rekaman telepon tadi. Mereka itu tidak mengkonfirmasi. Mereka langsung mencairkan pinjaman tanpa mengkonfirmasi kepada kontak darurat. Loh tiba-tiba hari ini sih peminjam tidak membayar atau mungkin uh, belum punya kemampuan untuk melakukan penyicilan Kita ikut-ikutan menjadi urusan di dalam itu Itu kan sebenarnya cukup tidak, ini ya, tidak penting sekali menurut saya Jadi untuk kalian yang menghadapi masalah seperti ini Kalian harus mampu untuk tetap tenang Ajakin saja bercanda kepada seluruh kontak-kontak darurat yang hari ini kalian cantumkan berikan pengetahuan kepada mereka jelaskan kepada mereka agar untuk menyikapi ini dengan tenang saja jangan dengan panik dan jangan mau diadu domba ya kan ini secara tak langsung menurut asumsi pribadi saya mereka mau uh, si kontak darurat tadi uh, mendatangi ya kan atau menyampaikan pesan agar segera membayarkan hutang dan menghapus Kontak tersebut menjadi salah satu kontak darurat Ya sebenarnya apa urusannya sama si penanggung jawab ya kan Dan kenapa anehnya pihak aplikasi meloloskan itu tanpa mengkonfirmasi kepada kontak darurat yang dimasukkan oleh si peminjam Oke jadi mungkin udah cukup jelas kalian gak perlu panik dan kalian tinggal jelasin saja Ke orang-orang yang mungkin hari ini sedang mendapatkan teror dari aplikasi-aplikasi atau mungkin ya minimalnya yang hari ini sedang disuruh untuk menyampaikan pesan Tidak ada urusannya dengan kita Terkecuali dari awal ketika si peminjam uh, ingin melakukan pinjaman dan pihak aplikasi mengkonfirmasi apa benar ini ap, uh, dengan bapak A misalnya dan Bapak B mencantumkan Anda sebagai salah satu kontak darurat penanggung jawab Dan ketika kita mengiakan atau mengizinkan Nah boleh dong mereka ikut menyuruh kita untuk menyampaikan pesan Ini kan sama sekali tidak ada komunikasi sebelumnya Tiba-tiba ujuk-ujuk ikut-ikutan disuruh untuk menyampaikan pesan Ini itu segala macam ya rasa saya kurang pantas juga ya kan? Yang penting jangan panik berlebihan Oke okay? ya mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa memberikan pengetahuan kepada kontak-kontak darurat yang mungkin hari ini sedang marah-marah dengan kalian. Yang hari ini sedang mungkin komunikasinya jadi nggak berbaikan karena kalian mungkin diam-diam mencantumkan kontak darurat di aplikasi pinjol tersebut. Oke okay, jadi mungkin itu dulu ya mudah-mudahan kita harus tetap sehat dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.